Sejak kecil saya itu banyak bertemu dengan orang-orang yang indikatif wali gitu ya. Ya, ya Ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak kecil Ada ya. yang punya pesantren, ada yang orang biasa, ada yang gelandangan, ada macam-macam gitu ya, bener -bener. Ya, ya Nah, wali itu kan bukan panggilan, tapi identitas Kalau Habib kan identitas dan panggilan Ya, ya. Sebagaimana Gus? Setahu Pak Muzamil Gus itu apa sebenarnya? Ya, anaknya kiai. Anaknya, anaknya kiai. Ya. Yang belum jadi kiai. Yang belum jadi kiai. Iya, iya. Nah. Kalau Gus Dur itu sampai akhir hayatnya disebut Gus Dur itu apa karena dia beliau karena beliau tidak pernah jadi kiai atau gimana? Iya, Gus Dur kan enggak pernah memimpin pesantren. Oh, oke. Okay. Iya, jadi Gus Dur put putih lagi Wahid dan Gus Dur terus enggak memimpin pesantren. Iya. Okay. Jadi tetap Gus gitu ya. Iya, tetap Gus, ya. Gus Dur itu Gus. Gustur itu Kiai, ya, Gustur ya. Ulama Gustur itu Wali, Gustur ya, ya. Habib juga bahkan, ya, ya. saya tidak yakin kalau Gustur bukan Habib loh Iya ya, bahkan ya. loh ya. Ya, ya, tetapi bukan fakta ini saya soal keyakinan ya. masa orang kayak Gustur bukan Habib kan, gitu, betul, gitu. betul. menurut ya. saya loh ya jadi ya, saya optimis-optimis ya. saja saya saya junjung semuanya insya Allah ya. dengan khusnudun dengan kepada Allah dan kepada hamba-hambanya, sesama manusia dan bangsa Indonesia, ya. nah ada bermacam-macam indikasi atau perilaku Pak Muzamil. Yang seperti Pak Muzamil pernah ceritakan mengenai orang gila karena menyakiti wali Allah tadi. Betul. Ada yang, ada yang mastur ketika di ketemu sama temannya terus dipanggil. Dia masturnya, tidak hanya kewaliannya, tapi juga bahkan namanya. Iya, iya, iya, Ada yang, <tuh>. ada yang menyembunyikan namanya. Jadi ketika seorang katakanlah seorang wali kita sebut saja ya. ketemu temannya di sebuah pasar di Jawa Tengah dari perjalanannya dari Jawa Timur terus dipanggil namanya terus dia marah niku aku wes dan saya itu sudah sembunyi berpuluh-puluh tahun kamu panggil-panggil saya udah kalau gitu saya mati aja daripada saya ketahuan terus mati dia sambil iya nah saya saya bahkan hidup selama hampir tiga tahun dengan seorang anak kecil yang umurnya dua tahun di atas saya yang Menurut saya tidak mungkin kalau dia bukan wali Dalam arti Ada indikator Indikator indika, Pengetahuan dan kemampuannya itu Sangat jauh melebihi manusia biasa Misalnya hmm. di, Dia tidak hanya hafidul quran, dia hanya hafal quran Dia bisa saya tanya Gus Dia manggil saya Cak, saya manggil dia Gus gitu ya. Kalau Cak kan jelas bukan wali ya yeah gus halam, Quran halaman 113 baris ke 21 kata kelima apa dia langsung sebut dia langsung sebut ya. jadi ada teman saya itu yang dua tahun di atas saya itu anak yang karena hidupnya prihatin dengan bapaknya kerja di sawah suatu hari dia kemudian semacam kalau bahasa jalannya kang sulupan atau dia Mendapatkan apa ya? Install, install dari langit, sehingga dia tiba-tiba hafal Quran, dia tiba-tiba mengerti. Dia kasaf, Tengok. dia ngerti orang la, tadi berbuat apa, Pak Lurah barusan jual apa, dan seterusnya dia ngerti sehingga desa saya itu gempar karena dia mengetahui semuanya sampai Tengok. mengetahui, "Mbok, anakmu itu nanti tiga bulan setengah lagi meninggal, sekarang beliin kambing biar dia senang." Sampai begitu iya, iya. Bermacam-macam peristiwa iya, iya. Nah Tetapi Pak Muzamil yang ingin saya tanyakan Apakah kewalian katakanlah kalau itu wali ya iya. Apakah kewalian itu 100% Gift atau Hidayah atau fadilah atau apa ya Pemberian dari Allah Ataukah bisa diperjuangkan oleh manusia ya, Kalau menurut yang saya dapat dari Kiai saya Orang hanya bisa berusaha untuk menjadi orang yang soleh, tapi tidak bisa menjadi wali. Kalau tidak diangkat oleh Allah, karena itu hak prerogatif ya, Allah. Ya. Sekarang kalau ya. ada klausul di mana orang yang soleh ini ya. mengalami suatu peristiwa dengan orang yang ditunjuk Allah sebagai wali, ya. kemudian yang dimenangkan Allah yang soleh bisa tidak? Bisa saja. Bisa saja. Bisa terserah saja. Allah ya. Terserah Allah, Allah yang Allah. maha lembut, ya. yang maha detail menilai segala sesuatu. Yang Nabi Musa saja dikalahkan oleh. Wali, padahal wali itu di bawahnya ya, ya, ya. <laughs> Nabi Musa kan Nabi Nabi Musa Rasanya, doanya ber, Berhari-hari gak diterima oleh Allah Ta'ala Karena gak mengajak seorang wali Untuk berdoa Yang namanya siapa eh, Itu Siapa itu, Al-Aswad itu. Ya, Al ya, ya, ya, ya, ya, itu Ya, ya, ya Yang bukan yang sakit Bukan. Yang, yang sakit nabi matanya Nabi Musa minta, minta hujan, tapi gak turun-turun Terus Allah Ta'ala gimana Tuhan Saya kok sudah berdoa ngajak puluhan ribu orang kok tetap gak turun hujan ya itu salahnya kamu karena kamu tidak mengajak kekasihku ke nah, dan ini wali bukan bukan nabi ya al aswad itu bahkan nabi yang dimuliakan Allah Sulaiman alaihissalam ya, ya hanya karena tidak bilang insya Allah <laughs> ya, dia dihukum habis ya. oleh Allah ya, ya. dari seribu istrinya dia hanya punya anak satu ya. cacat pula kan gitu kan iya betul jadi Allah itu memang betul-betul berkuasa, berkuasa. dan ya. punya kebijaksanaan yang sangat tinggi, yang bisa, tinggi. Iya. ya, Itu namanya tadi Balh Al Aswad namanya yang ya. yang itu. Yang terus Nabi Musa enggak dijabahi doanya itu. Nah, ini kan juga menjadi cermin bagi kita semua, Pak. Kita itu sebaiknya bagaimana? Jadi ada seorang yang Allah nyuruh Musa untuk mendatangi Nabi Musa alaihissalam untuk mendatangi hmm. anak orang yang sakit saya tak tahu namanya. Ya. Terus Allah bilang mintalah doa kepada dia. Yeah. Bukan bukan doakan dia tapi yeah. mintalah doa, yeah. mintalah dia berdoa untuk Iya, yeah, yeah. Terus Nabi Musa mencari orang itu dan ternyata dia dalam keadaan tergeletak sangat sakit, hampir lumpuh dan meripatnya itu keluar. Ma bola matanya keluar tapi dalam keadaan buta. Yeah. Terus begitu Nabi Musa mendatangi kan Nabi Musa ndak tega terus langsung mendoakannya. Yeah. Terus orang itu marah. Loh, Sah, kamu jangan mendoakan saya. Nanti saya kalau doamu dikabulkan saya yang susah. Betul, susah gimana? Terus saya ini sakit kayak gini nih yang membuat saya dekat dengan Allah. Ya. Kalau kamu doakan terus saya jadi sembuh belum tuh saya sedekat ini dengan Allah swt. Hmm. Nah itu kan kita ibaratkan ini ada otoritas seperti Nabi Musa, ya. apa wali apa nabi. Terus ada keawaman seperti orang yang sakit itu, itu kita ibaratkan tuh kita. Iya. Jadi kita ini lebih baik Hidup sejahtera, sehat walafiat Tapi belum tidak Tapi <tiama> tidak sedekat itu dengan Allah Ataukah kita ini sakit dan menderita Yang membuat kita iya. Menjadi lebih dekat dengan Allah Kan Itu kan juga sebuah pilihan yang iya, iya. yang Untuk orang modern tidak normal itu. Iya, iya. Kalau orang modern mesti memilih yang sehat Dan dekat kepada Allah iya, iya. <tiama> Dia tidak melihat apa dikitnya pak iya. apa namanya iya, iya. jadi si mendulu matanya tadi kan mengatakan saya kalau kamu doakan terus Allah menyembuhkan saya saya tidak mungkin saya tidak bisa sedekat sekarang ini dengan Allah iya. bukan tidak dekat tetap dekat iya. meskipun kita kaya kita sukses iya. tapi mungkin tidak sedekat kalau kita tidak sukses dan kalau kita menderita kan gitu iya. jadi itu ada ada apa ya ada jarak ada rentang yang sangat tipis iya. Tentang kedekatan dengan Allah itu iya.